Di pagi hari, ada seorang laki-laki datang ke rumah Abu Nawas. Lelaki itu hendak mengeluh kepadanya mengenai masalah yang sedang dihadapinya. Dia sedih karena rumahnya terasa sempit ditinggali banyak orang. Abu Nawas, aku memiliki seorang istri dan delapan anak, tapi rumahku begitu sempit. Setiap hari, mereka mengeluh dan merasa tak nyaman tinggal di rumah. Kami ingin pindah dari rumah tersebut, tapi tidak mempunyai uang. Tolonglah katakan padaku apa yang harus kulakukan, kata lelaki itu, mendengar hal itu, Abu Nawas kemudian berpikir sejenak. Tak berapa lama, sebuah ide terlintas di kepalanya. Kamu mempunyai domba di rumah? Tanya Abu Nawas padanya. Aku tak menaiki domba, jadi aku tak memilikinya, jawabnya, setelah mendengar jawabannya, dia meminta lelaki tersebut untuk membeli sebuah domba dan menyuruhnya untuk menaruh di rumah. Pria itu kemudian menuruti usul Abu Nawas dan kemudian pergi membeli seekor domba. Keesokan harinya, dia datang lagi ke rumah Abu Nawas. Bagaimana ini? Setelah aku mengikuti usulmu, nyatanya rumahku menjadi tambah sempit dan berantakan, teluhnya. Kalau begitu, cobalah beli dua ekor domba lagi dan peliharalah di dalam rumahmu, jawab Abu Nawas kemudian pria itu bergegas pergi ke pasar dan membeli dua ekor domba lagi namun bukannya seperti yang diharapkan rumahnya justru semakin terasa sempit dengan perasaan jengkel dia pergi ke rumah Abu Nawas untuk mengadu yang ketiga kalinya dia menceritakan semua apa yang terjadi termasuk mengenai istrinya yang menjadi sering marah-marah karena domba tersebut akhirnya Abu Nawas menyarankannya untuk menjual semua domba yang dimiliki, keesokan harinya, kedua orang tersebut bertemu kembali. Abu Nawas kemudian bertanya, bagaimana keadaan rumahmu sekarang, apakah sudah lebih lega? Setelah aku menjual domba-domba tersebut, rumahku menjadi nyaman untuk ditinggali. Istriku pun tidak lagi marah-marah, jawab pria tersebut sambil tersenyum, akhirnya, Abu Nawas dapat menyelesaikan masalah pria dan rumah sempitnya itu.